Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, apa kabar? Perkenalkan saya Nurul Atari dengan NPM 218110061 dosen pengampu Dr. Anis Fikri. Saya akan sedikit menjelaskan sebuah materi tentang psikologi klinis Seperti yang kita lihat, ada beberapa yang akan saya bahas Tetapi sebelum itu, mari kita bahas pengertian psikologi klinis terlebih dahulu Psikologi klinis Ini terdapat dua kata Yaitu psikologi dan klinis Apa itu psikologi? Psikologi adalah Salah satu bidang ilmu pengetahuan Dan ilmu terapan yang mempelajari Tentang perilaku, fungsi mental Dan proses mental manusia Melalui prosedur ilmiah Dan arti kata klinis Adalah sesuatu yang bersangkutan Berdasarkan pengamatan klinik Sedangkan psikologi klinis merupakan bidang ilmu psikologi yang bertujuan memahami, mencegah dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologis dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Seseorang yang melakukan praktik atau melakukan pelayanan psikologi klinis disebut juga dengan psikolog. Sejarah singkat psikologi klinis. Yang pertama Bidang psikologi klinis didirikan pada tahun 1890 dan telah mengalami transformasi substansial selama 120 tahun terakhir. Yang kedua, Sigmund Freud menjadi salah seorang tokoh penting dalam berdirinya psikologi klinis. Dia adalah salah satu sosok yang pertama berfokus pada gagasan bahwa penyakit mental adalah sesuatu yang dapat diobati dengan berbicara dengan pasien. Apa yang dimaksud pelayanan psikologi klinis? Pelayanan psikologi klinis adalah sebuah aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi klinis untuk menolong individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dan intervensi psikologis upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun paliatif pada masalah psikologi klinis. Pelayanan psikologi klinis hanya dapat dilakukan oleh lulusan pendidikan program profesi Psikologi Klinis Magister. Masalah dan Pelayanan Kita akan membahas masalah terlebih dahulu. Apa sih masalah yang dapat ditangani oleh Psikologi Klinis? Masalah yang dapat ditangani yaitu kecemasan berlebihan, depresi, trauma psikologis, pikiran atau perilaku yang menyakiti diri sendiri atau orang lain, perilaku kecanduan, Masalah citra tubuh, gangguan makan, gangguan tidur, autis, ADHD, kesulitan belajar, dan masalah perilaku lainnya yang mengganggu pengembangan diri Berbicara tentang ADHD, pastinya kalian belum tahu apa itu ADHD ADHD adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder Yaitu gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. selanjutnya, kita akan membahas tentang pelayanan, di mana psikolog dapat menjalankan praktik. psikologi klinis dapat menjalankan praktik secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, contohnya seperti praktik perseorangan, klinik, puskesmas dan rumah sakit. Psikologi klinis juga dapat menjalankan praktik keprofesiannya di instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang bergerak di bidang sosial. Dapat dilakukan dengan individu, kelompok, komunitas, maupun kepentingan hukum. Penentuan dan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan psikologis yang terjadi. Contohnya, psikoedukasi, konseling dan psikoterapi. Bagaimana cara konsultasi ke psikologi klinis? Berikut hal-hal yang perlu Anda siapkan Pertama, tentukan tujuan utama Apa sih tujuan utama kalian datang ke psikolog? Entah karena kalian kehilangan sesuatu yang berharga Ingin mengobati trauma Maupun alasan lainnya Kedua, ceritakan emosi yang Anda rasakan Ketiga, siapkan diri untuk membuka luka atau emosi Keempat, jadwalkan sesi konseling ketika anda tidak ada kegiatan yang mendesak. Kelima, kenali jenis terapi yang anda lakukan. Dan yang terakhir, yang paling penting, perhitungkan budget. Wewenang psikologi klinis. Menurut Permenkes Nomor 45 Tahun 2017, wewenang psikologi klinis yaitu pelaksanaan asesmen psikologi klinis. Penegakan diagnosis dan prognosis psikologi klinis Penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis Melakukan rujukan Dan pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis Manfaat konsultasi Manfaat konsultasi pada psikolog itu ada banyak Tetapi hanya beberapa yang dapat saya sebutkan Contohnya seperti Membantu memahami atau mengubah perspektif Anda terhadap masalah yang sedang-sedang dihadapi Membantu mengatasi emosi yang Anda rasakan seperti perasaan sedih, cemas, takut, kecewa, dan traumatis Membantu mengatasi gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, bipolar, atau skizofrenia. Apakah psikolog dan psikiater itu sama? Psikolog dan psikiater sudah tentu berbeda Psikolog dan psikiater memiliki arti dan pendidikan yang berbeda Psikiater adalah seorang dokter, sedangkan psikolog klinis bukan dokter Psikiater memiliki gelar dokter spesialis kedokteran jiwa Yaitu mereka yang setelah mencapai gelar dokter Melanjutkan studi spesialis yakni kedokteran jiwa atau yang kerap disebut psikiatri Sedangkan psikolog klinis adalah sarjana psikologi yang kemudian mengambil kuliah profesi magister psikologi klinis dan mendapat gelar Psikolog klinis Dengan kata lain, psikiater dapat memberikan resep obat, sementara psikolog tidak demikian Ilmu psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan tujuan untuk memahami sifat-sifat manusia hal-hal keliru tentang psikiater dan psikolog rumah sakit jiwa merupakan tempat di mana psikiater dan psikolog klinis biasa bekerja kesadaran dan kemauan untuk mengakses layanan di rumah sakit jiwa nampaknya masih menjadi sebuah kendala bagi sebagian masyarakat dikarenakan adanya stigma mengenai gangguan jiwa mulai dari adanya anggapan tentang aib gila dan sebagainya padahal sejatinya melakukan pemeriksaan ke rumah sakit jiwa adalah sebuah kebutuhan untuk membuat kondisi lebih baik saat dirasakan sedang tidak nyaman selain masalah stigma profesi psikolog profesi psikolog kerap dianggap sebagai Pramal dan pembaca pikiran contohnya seperti wah hati-hati nih ngomongnya soalnya ada psikolog Nanti jangan-jangan pikiranku dibaca. Padahal sejatinya psikolog bukanlah sosok peramal yang bisa memprediksi seseorang dan psikolog juga bukan profesi yang mampu menganalisa sesuatu tanpa disadari dengan proses pemeriksaan mendalam sebelumnya. Psikolog bekerja menganalisa suatu kondisi berdasarkan sebab akibat dari perilaku yang diperlihatkan dan disampaikan oleh klien. Ini adalah hal yang terpenting, yaitu mengakses dan menerima bantuan dari seorang profesional, bukan berarti kita gila atau tidak waras. Bisa jadi, kita memang dalam kondisi membutuhkan mereka atau kita tengah memerlukan cermin untuk kita dapat melakukan refleksi atas keadaan diri sehingga dapat melihatnya secara objektif. So, buat kalian yang selalu berpikir psikologi dan psikiater itu hanya untuk orang gila, itu salah. Mungkin hanya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.